kalau disuruh taat, nurut Enggak ada istri dipanggil sama suaminya, tunggu ngurusin anaknya, suami ini bayi besar lebih ruwet ngurusin suami daripada ngurusin anak makanya kalau dipanggil sama suami, datang lagi masak, matikan kompornya lagi mau kerja, naik motor, dipanggil sama suaminya, turun kenapa? karena suamimu adalah surgamu Wahidah ribtakanha kalau suami tidak di rumah, khairun nisa itu menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. <tik> Hadirin, hadirat rahimakumullah dan khususnya Saudaraku Rayan bin Muhammad Ali Bahanan. Sebentar lagi ada satu perkara yang hendak engkau lakukan. Yang mungkin engkau agak grogi. Karena banyak orang yang hadir di tempat ini sejatinya pernikahan itu mudah Allah Azza wa Jal memudahkan pernikahan karena Allah mengharamkan perzinaan di antara tanda-tanda kiamat zuhurul fahisha kata Nabi Alaihi Wasallam munculnya nampak dengan nyata perzinaan di mana-mana dan negeri kita sejak beberapa tahun yang lalu sudah mengumumkan darurat seks bebas yang para orang tua kadangkala enggak perhatian sama anak perempuannya yang keluar masuk dengan lelaki yang bukan mahrumnya yang bukan pula suaminya yang dia anggap itu biasa Allah Azza wa Jal tidak akan memberikan Alasan bagi orang untuk berzina, enggak ada alasan berzina karena memang sulit menikah. Padahal Allah berfirman, فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَةَ وَرُبَاعَ. Allah membolehkan seorang menikah dua, tiga, empat. Engkau masih berzina? فَإِنْ khiftum أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَ maka proses pernikahan itu mudah sekali. Nggak perlu gedung ini menikah, itu nggak perlu ratusan orang yang hadir di pernikahan, nggak perlu yang perlu dua saksi. Maka kehadiran antum semua di sini nggak ditulis di buku itu. Dua saksi wali, nanti ada ijab kabul kemudian mahar diserahkan selesai. Terus kenapa kita mempersulit yang Allah mudahkan? Sehingga perzinahan di mana-mana dianggap remeh. Wahai saudaraku, ku Rayyan, hafizakallah. Ucapan gabil tu yang sebentar lagi engkau akan katakan, engkau menerima nabila sebagai istrimu mudah di lisan tapi berat di tanggung jawab. Allah menyebutnya jalla jalalu, wa Dan istri-istri kalian itu mengambil perjanjian yang besar, yang berat. Yang engkau jangan berharap masuk surga sampai engkau mempertanggungjawabkan nabila di hadapan Allah azza wajalla. Sebagian laki-laki berpikir kewajiban dia hanya memberikan nafkah, sandang, pangan, papan, hadas. Selesai sudah, ana sudah senengkan istri ana, ana sudah belikan rumah istri ana. Ana cukupkan dia, tapi boleh jadi nanti ada sesuatu yang tidak pernah ada pikiran dalam suami. Istri menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bukan karena makanan. Bukan karena kendaraan yang tidak diberikan semuanya dicukupin. Satu yang tidak diberikan oleh suami tidak menyelamatkan istrinya dari api neraka. Tugas terbesar seorang suami adalah menyelamatkan istrinya, anak-anaknya dari api neraka. Kita semua akan melewati sirot yang berada di atas neraka jahanam. Semuanya. Para nabi pun akan melewati neraka. Si karena wa illa waridha, mampukah seorang suami ketika dia mengatakan gabil tu, ketika dia menerima perempuan ini menjadi istrinya, yang dimana ada peralihan tanggung jawab untuk menyelamatkan istrinya dari api neraka. Allah jalla Jalla mengatakan ya ayuhal amanu, wahai orang-orang yang beriman, panggilan ini khusus yang beriman yang tidak beriman, tutup kuping selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka tidak main-main neraka ini kalau akan ada satu orang yang dicelupkan ke neraka orang ini orang yang paling senang hidupnya di dunia Dicelup satu celupan, dimasukkan kemudian dikeluarkan. Lalu Allah bertanya kepada dia, "Hal naimun na apakah kau pernah melihat kenikmatan dalam hidupmu? Pernah lewat kenikmatan kelezatan kenyamanan?" Dia mengatakan, ya Rabbi. La. "Orang yang paling ringan azabnya di neraka itu." Adalah orang yang diletakkan di dua telapak kakinya jamrotan. Dua bara api. Yang otaknya mendidih dengan dua bara api. gimana dengan yang dimasukkan ke neraka. Salah seorang alim ulama mengatakan, Innal mar'atah. La tuhasim zawjaha Amr bin Qais al-Mullahi namanya. Kelak mungkin ada perempuan yang akan menggugat suaminya di hadapan Allah. Kenapa dia gugat suaminya? Suaminya baik. Suaminya memberikan nafkah. apakah kata ya Rabbi hadza zawji wa hirabku ni suamiku. Ma allamani wala addabani inma ya'tini bi khubz as bas. Ya Allah nih suamiku, gak ngajarin aku, gak mendidikku, gak pernah mengenalkan Tuhan kepada aku. Gak pernah membimbingku untuk menjadi hamba yang soleh kepada Allah. Gak pernah mengenalkan hukum-hukum Allah kepada aku. Dia kerjanya, bawa roti dari pasar. Itu yang dia kerjakan. Dan banyak laki-laki yang merasa tanggung jawabnya, hanya inilah kita disuruh menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka bayangin bagaimana seorang suami memegang, menggandeng tangan istrinya, tatkala ada banjir dia mengangkat istrinya untuk naik ke tempat yang kering tatkala dia melewatin jembatan yang menakutkan, mungkin dia akan ikat istrinya, dia pegang anak-anaknya dia akan mengatakan, nak semuanya ikut langkahnya abah semuanya ikut kakinya abah di mana abah meletakkan kaki di situ kalian letakkan kenapa abah takut jembatan ini rusak maka hal ini menuntut suami untuk ngerti kenapa Allah menciptakan dia untuk belajar tentang rukun iman tentang rukun Islam tentang al ihsan sehingga dia dapat mengajarkan kepada istrinya tapi kalau ternyata suaminya nggak pernah hadir di majelis ilmu, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, apa yang hendak diajarkan kepada istri? Dan kita tahu nggak ada kuliah pernikahan. nggak ada kuliah pernikahan. Orang semua kuliahnya macam-macam untuk cari uang, dia lupa dengan tanggung jawab dan kewajiban dia. Dan bagaimana engkau menggauli Nabila? Engkau menikahi seorang wanita yang memiliki seribu satu kekurangan. Engkau harus tahu bahwa Nabila ini yang mungkin sekarang engkau melihatnya begitu sempurna, begitu indah, hari-hari akan menyingkap. Ternyata dia tulang rusuk yang bengkok. Nabi sudah ngasih tahu. Maka engkau harus bersabar menghadapinya. Lihat kepada kelebihan Nabila, jangan melihat kepada kekurangannya. Rasul SAW mengatakan, 'Gak boleh loh. seorang lelaki yang beriman membenci istrinya yang beriman.' Nggak boleh Engkau sekarang datang hendak melaksanakan pernikahan dengan Nabila karena engkau melihat ada kelebihan di Nabila. Kalau engkau melihat setelah pernikahan, kekurangan-kekurangan dia. Rodia minha akhor. Lihat kepada kelebihannya Istrimu bukan bidadari Dan Royan juga harus tahu Engkau juga bukan malaikat Nabi A.S mengatakan Khairukum khairukum li ahli Orang yang terbaik Siapa? Yang jadi presiden Yang jadi gubernur Yang jadi bupati Apakah itu orang yang terbaik? Kata Nabi SAW, orang yang terbaik adalah yang paling baik sama keluarganya. Kalau ingin kenal sama fulan, jangan tanya sama orang lain, tanya sama istrinya, tanya sama pembantunya. Khairukum khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. dan kata Nabi, aku adalah orang yang terbaik buat keluarga. Adapun buat Nabila, sepertinya namamu sudah mewakili nasihat ini. Namamu Nabila Khairun Nisa, wanita yang terbaik. Maka jangan sampai engkau mengecewakan orang tuamu yang memberikan nama ini. Nabi Alaihi Ssalam ketika ditanya man Khairun Nisa, siapa yang pantas yang dikatakan Khairun Nisa wanita terbaik? Kata Nabi Sallallahu Ssalam, ida nawarta ileha serotka. Yang kalau engkau memandang kepada dia dia menyejukkan hatimu ada perempuan-perempuan yang hanya menyejukkan tetangganya keluar rumah dia bersolek dia berias, tapi di rumahnya ya pakaian dinas dia adalah daster daster lawo kadangkala -kadang. suaminya kalau ngelihat enggak ada hasrat tapi kalau mau keluar rumah mungkin dia berangkat ke salon dia minta dirias Seharusnya dia minta dirias untuk suaminya Untuk menjadi khairun nisa Bukan dia berias buat orang-orang di pinggir jalan Sampai ada suami kalau ngelihat istrinya berias Dia lihat istrinya cantik Pertanyaannya satu Mau kemana? Karena dia nggak pernah cantik di dalam rumah Maka Nabi lah jadilah engkau orang yang cantik Buat royan Saja kau disuruh taat, nurut gak ada istri dipanggil sama suaminya, tunggu ngurusin anaknya, suami ini bayi besar lebih ruwet ngurusin suami daripada ngurusin anak maka kalau dipanggil sama suami, datang, lagi masak, matikan kompornya lagi mau kerja, naik motor, dipanggil sama suaminya, turun kenapa? karena suamimu adalah surgamu wa idza ghita anha kalau suami tidak di rumah khairun nisa itu menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya aku qulu qawli wa astaghfirullah wa lakum wa mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahirabbil